Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lovers sahabat lesti lovers be lovers dan lesd love lovers dimanapun kalian berada selamat pagi menjelang siang bersahabat kembali lagi di channel youtube diva tv yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari idola kita lesti dan rizky pilar namun sebelumnya sahabat.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 persahabat, kita lihat di gambar pertama ada postingan terbaru juga dua jam yang lalu yang diunggah oleh Papa Bilar ini mengenai kuis nih, persahabat, ya Papa B memberikan soal kedua siapakah dia dan aktor yang memerankannya mengunggah sebuah postingan pertanyaan, persahabat ya namun di postingan Papa Bilar ini kita malah dibikin salpok dengan rak yang berisi banyak sekali buku di sana wow, Masya Allah memang kalau hobi membaca ini keren banget, persahabat komentar pun tentunya banyak sekali diberikan diantaranya prasabat dari akun aku putih Bila lihat IGS kakak justru salvox sama raknya berisi banyak buku-buku buat saya yang hobi baca itu itu kayak surga banget gitu Masya Allah ada juga tanggapan dari Vivi Nahila Masya Allah istilahnya buku adalah jendela dunia Emang keren banget baru sahabat. Dan bener juga kata Dudi Salim, Bilar itu emang orangnya pinter, cerdas. Karena Bilar hobinya baca buku. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus untuk Bapak B. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik. Selalu menjadi pribadi yang baik dan menjadi contoh baik pastinya untuk banyak orang. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat begitu banyak ya orang-orang terutama netizen dan haters yang selalu saja memfitnah Bilar. Dalam kasus kemarin yang lagi viral banget persahabat ya mengenai masalah pencucian uang. Banyak komentar-komentar negatif. Papa Bilar itu disangka masuk terlibat dalam tentunya pencucian uang persahabat ya. Inisial R. Ini orang-orang mikirnya itu nama Rizky Bilar Rizky Bilar mungkin katanya prasahabat Begitu banyak orang-orang yang mengatakan nama Rizky Bilar Padahal tentunya dengan kenyataannya bukan Banyak sekali komentar-komentar persahabat yang negatif kepada Papa Bilar Hingga kemarin juga di diunggahan pengacaranya Papa Bambi Sudah mengklarifikasi di depan media bahwa tidak ada keterlibatan saudara Rizky Bilar dalam kasus pencucian uang, persahabat Ini disampaikan langsung ya oleh bapak pengacaranya Bapak Bilar Mudah-mudahan tentunya orang-orang yang selalu memfitnah sadar Dan tentunya harus paham Rizky Bilar tidak seperti itu Dan Alhamdulillah persahabat Usaha yang dilakukan oleh Papa Bi juga itu alhamdulillah halal. Masya Allah, ini disampaikan juga oleh pengacaranya Papa Bi. Dan kita lihat juga persahabat ya, ini baru saja di-posting juga oleh pengacaranya Papa Bi, bahkan sampai masuk turah kemarin persahabat ya, pemberitaan Rizky Bilar yang tentunya katanya masuk terlibat pencucian uang, nyatanya tidak. Kita lihat ini baru saja tentunya pengacaranya Pak Bambi mengunggah sebuah postingan. Begitu banyak tentunya artikel media yang memberitakan Rizky Bilar. Di sini kita lihat ada sebuah kalimat ucapan dari Pak Pengacara. Ini ucapan terima kasih kepada untuk semua teman-teman media atas bantuan klarifikasinya. Alhamdulillah sudah diklarifikasi. Oleh semua media juga bahwa Rizky Bilar itu tidak terlibat dalam masalah pencucian uang. Kita sebagai fans doakan yang terbaik buat Lesnar family. Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di historinya Pak En, Om Izhar Wilendra. Ini juga bangga dengan apa yang dicapai oleh Lestari Entertainment. Vlognya sudah masuk trending satu persahabat, insya Ini rasa bangga dari PAHEN, mantap kata PAHEN Lester Entertainment. Lesti kejuara Rizky Bilar, ini keren banget ya. Warga Konoha pun kita semuanya bangga. Dan pastinya kaget, kagum, campur aduk sekali. Vlog yang natural. Vlog apa adanya, ya, persahabat bisa masuk trending satu di YouTube. Wow, ini masya Allah. Semoga tentunya Leson Entertainment makin sukses, makin berkembang, dan timnya juga makin solid, Amin. Berikutnya juga persahabat kita mampir ke unggahan Trinity Entertainment. Ini postingan kemarin, persahabat. Ingat sekali, persahabat ya kata-kata Lilis bintang Pantura. Ini soal Leslie Gejora. Leslie Gejora ini terbaik Kata Teh Lilis Bintang Pantura Masya Allah Batuk aja Para sahabat, Itu sampai viral Kata Teh Lilis Emang terbaik Mbak Kecura ini Aduh, Masya Allah banget Para sahabat Batuknya Bunda Lesti Itu langsung viral Ini emang terbaik ya Bunda Lesti Keren Masya Allah Begitu banyak orang-orang yang sayang, begitu banyak orang-orang yang tulus, mencintai, mensupport idola kesayangan kita. Makin bangga, makin bahagia, dan pasti makin kagum sekali dengan Lesti. Kita lihat juga persahabat di kolom komentar. Ini ada komentar dari Lilis Bintang Pantura juga. Disitu mengatakan, benar kan Min? Dedek batuk aja viral, emang terbaik bagi ini, katanya itu. Allah emang keren luar biasa, tidak ada duanya. Sang kejora akan selalu bersinar sampai kapanpun Kemudian juga persahabat di storynya Skuini B Pershabat ya, di sini tentunya menginformasikan Rekap episode 8 2 April kemarin di Millennials Radio lagu Lesti instan biasa. Ini tentunya lagu baru yang masuk di rekapitulasi persahabat Lagu Lesti masuk di nomor Urutan 17 Wow, Masya Allah Insan biasa emang selalu menjadi lagu pilihan di semua orang Mudah-mudahan lagu Lesti selalu trending Selalu diminati oleh semua kalangan Kita makin bangga, doakan yang terbaik Makin kompak untuk warga Konoha Makin solid support karya-karya Leslar Mudah-mudahan kita juga hari ini mendapatkan cedukan vitamin Hingga kabar terbaru dari Leslar Family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 Oh, oh, oh.